Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan, sebelumnya saya Ivan, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana media belajar yang disebut sliding card ini bisa bekerja dan bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran di kelas khususnya dalam menyampaikan materi tentang asmaul husna. Mungkin dalam tulisannya dalam kaset Anda melihat tentang foto-fotonya dan eksplorasi sederhana. Di sini akan saya coba jelaskan secara rinci bagaimana media ini bisa bekerja. Dan saya akan coba ambil sampel dari empat asmangsa sudut. Satu sifat asmangsa yaitu al-alim. Nah, di sini terlihat ada al-alim, kaligrafi al-alim dengan warna putih dan hitam. Di bawahnya ada kotak kosong. Nah ini semestinya di bawahnya ada penjelasan mengenai makna dari sifat alam tersebut. dasarnya alat ini atau media ini adalah bingkai dan juga e, gambar. ya. Jadi untuk ini menggunakan dua komponen bingkai dan gambar. Dan efek yang ditimbulkan adalah ketika gambarnya ditarik dari bingkai, dia akan menghasilkan warna seolah-olah dari warna yang tadinya hitam putih kemudian dikeluarkan muncul warna dan selain itu juga akan muncul di tulisan atau fotopresor tersebut tulisan terjemahan alaminya nah ini disebut sliding card ya. bagaimana alat ini bisa bekerja jadi pada dasarnya bingkainya ini memiliki slot di tengah-tengah saya jelaskannya pertama dari gambarnya terlebih dahulu gambar ini pada dasarnya terdiri dari dua lembar ya yang pertama lembaran al-alim yang saya print dalam satu kertas full ada kaligrafinya apinya dan warnanya dan lembar kedua di depannya yakni sebuah kertas nikah ya, bisa terlihat Kertas Mika, transparan, tapi saya berikan gambar cetak al-alim dengan kotak kosong yang persis, dasar presisi dengan gambar yang menjadi latarnya Sehingga jika disatukan, akan terlihat seperti satu gambar yang berwarna Yang bisa membuat gambar ini menjadi tampak hitam putih apa? Karena, saya diatakan, bila gambar tersebut yang dari dua ini kita sekat di tengah tengahnya antara mika dan gambar latar dengan satu penyekat misalkan kertas berwarna putih maka yang akan terlihat pertama kali adalah satu gambar kaligrafi al-alim berwarna hitam putih dengan kotak kosong di bawahnya tanpa terjemah dan apabila anggap ini slotnya ada di dalam bingkai kita tarik ke atas maka gambar di belakang yang tertutupi ini akan muncul. pelan lahan, -lahan gambar yang muncul dan juga akan memperlihatkan artinya yang ada di bawah. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya adalah seperti itu. Ini akan sangat bagus untuk anak-anak karena bisa menarik perhatian. Bila dibandingkan dengan media biasa, mungkin itu juga cukup efektif, tapi dengan tampilan yang menarik seperti ini bisa memberikan efek yang lebih lagi untuk mereka ya. Jadi Saya tampilkan Ini bingkainya Bila kita Masukkan ke dalam slot ini Tengah-tengah ada dua sisi Yang belakang untuk yang gambar Berwarna dan yang depan Untuk kertas mikanya Kita masukkan seperti ini Yang muncul hanyalah Warna depan Atau yang E, tanpa warna dan yang belakangnya tertutupi ada slot di Dan untuk yang kita tampilkan saat dikeluarkan yaitu ketika kita tarik keluar dia akan memunculkan warna dan juga akan memunculkan terjemahan alami ini mahal mengetahui. Jadi pelaksanaannya kalau misalnya kita tengah dalam proses pelajaran Kita bisa tunjuk satu orang anak Yudi Misalkan yud. Coba sebutkan Atau bacakan Ini sifat apa? Al-alim misalnya Karena dia sudah bisa membaca tulisan Arab Al-alim Bagus Kita kasih award Kemudian Kita tanya Tadi sudah Bapak jelaskan Apa itu Al-alim Sekarang coba Ingat-ingat kembali Apa makna dari Al-alim sekarang dia menyebutkan Allah Maha Mengetahui Oke okay. Kita akan cari tahu tapi di sini kita akan cerita dengan cara yang menarik Bagaimana kita coba tarik ke lahan, lahan Kita akan tahu apakah betul atau tidak artinya Perhatikan Baik-baik Satu, dua, dan tiga Tarik pelan ke atas Nah, dia akan mencoba Kalau itu, bagus nah, Dan selain itu, dia juga akan memunculkan arti dari alam tersebut Kalau betul, artinya mau mengetahui, maka kita kasih plus buat TV dan betul, ternyata Allah Maha Mengetahui. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai bagaimana cara e, alat ini, media sliding card ini bekerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.